Halo semua welcome back to my channel di saat 77 jangan lupa buat kalian yang belum subscribe like comment dan share ya tolonglah dan juga ada Instagram tiktok gua juga ada di situ saya upload video pendek dari potongan YouTube ini ya tolong juga lah di follow di situ saya juga update, walaupun nggak rutin saya tetap update satu dua video dalam satu hari. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi yang berbentuk lonceng di situ agar kalian mengetahui update video terbaru saya. E, nanti di video saya akan menjawab pertanyaan publik seperti biasa. Pokoknya random lah, pastinya bakal seru. Kalau nggak seru ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan seru lah dan terhibur buat kalian semua. Oke langsung saja ke videonya. Curang pertama itu ada bang nama aslinya siapa selain Said 77. Nama, nama asli saya nih kan nama asli saya tuh sebenarnya uh, Muhammad Abu Said jadi Said 77 itu nama panggilan akhiran saya Said 77 dan yang belum tahu arti 77 itu apa uh, itu masih rahasia dan kagak ada satu orang pun yang tahu kecuali saya sendiri dan yang pengen tahu, suatu saat bakal saya kasih tahu lah. Ini nggak sekarang. Besok atau lusa itu terserah saya sih sebenarnya. Ya, itu dia yang nanya. Nama sisanya itu Muhammad Abu Said. Oke, lanjut yang kedua. Yang tukang jawab, pertanyaan usia berapa ya? Uh, masih muda sih Masih usia 25 Masih kecil ya masih muda Oke, lanjut yang ketiga Bang, kenapa kagak ngonten ML lagi? Gini ya bro, bukan nggak nonton ML lagi, lebih nggak ada waktu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, emang males <laughs> Ya malas, malas, dalam arti itu kayak susah jaringan, ngelag handphone juga nggak support. Ya gitulah intinya it alasan saya nggak nonton ML lagi. Ya kapan-kapan lah, ntar live streaming di YouTube, live streaming game Mobile Legend, nah game-game random lah pokoknya, nggak Mobile Legend dong sih, nantikan aja, pasti bakal main ML lagi, tapi nggak sekarang. Lanjut yang keempat, rumahku dekat rumah lubang. Aduh bro Berarti orang Jambi ya? Uh, Jambi ya Berarti orang dekat sini Di Telang dong Saya tinggal di terang Bangu Ngekos Bukan rumah sendiri Kalau rumah asli gua di, di sana, pelosok Daerah Terang Jauh dari perkotaan Saya di Jambi cuman doang, makan, tidur, kerja, yang paling utama ibadah. Oke, yang kelima, masnya jomblo atau udah berkeluarga? Tolong dijawab. Wah kepo nih, saya <guruh> ah, nih kepo nih kepo. E, emang kayak udah berkeluarga ya? Eh <guruh> berkeluarga itu harus gimana? Harus benar-benar siap, niat, tekad Dan emang harus matang Gak harus Ah, tahun depan harus berkualitas Gak Lalu lebih mikir ke Nanti dululah Bahagiain orang tua dulu Harus nanti kita Bangun keluarga sendiri Yang tadi umur 30 tadi umur sekarang tidak tahu, banyak kita kan Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ya nantilah gitu mau pingin sendiri dulu sampai bosen nanti udah udah bosen sendiri baru nyari oke yang sudah menonton terima kasih yang paling penting kalian tonton sampai akhir video ini e, kalau nggak kalau seru Ya diseru-serukan, kalau nggak lucu ya dilucu lucukan Ketawa sendiri kayak orang gila Ya pokoknya ya ketawa lah Nggak paksa juga Yang kalau dipaksa tidak boleh Pokoknya harus ketawa lah pokoknya Ketawa, ketawa, ketawa, ketawa Oke terima kasih, thank for watching See you and bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh